Halo teman-teman wadidaw wadidaw wadidaw hari ini kita akan bermain mobil kereta api lagi teman-teman wah lihat sudah lama kita tidak bermain kereta api teman-teman sebelum itu jangan lupa teman-teman subscribe like comment dan share wadidaw untuk membantu mengembangkan channel youtube ini teman-teman oke baiklah kita persiapkan dulu alat-alatnya teman-teman untuk dipermainkan oke let's go mari kita mulai baiklah teman-teman ayo kita mulai Jalankan permainan ini, teman-teman. Kereta lokomotif Railking, baiklah. Lihat, teman-teman, mainan di sini telah hilang. Wadidaw, cuman ketemu rel kereta satu, teman-teman. Wah, gimana kira-kira ya? Kita bisa menemukannya. Sepertinya, teman-teman kita harus mencari lagi gerbong kereta lokomotif dan relnya teman-teman dan rel keretanya teman-teman wadidaw baiklah, ayo kita cari sama-sama teman-teman kira-kira gimana ya ini teman-teman ketemu dua rel kereta dan satu gerbong. Waduh, teman-teman. Kita telah menemukannya dua rel dan satu gerbong. Baiklah kita kita jajal dulu teman-teman. Tut -teman. tut. Baiklah. Kita masukkan lagi teman-teman. baiklah kita taruh di sini dulu teman-teman ayo kita cari lagi lihat teman-teman di sini dua rel keretanya teman-teman wadidaw kita sudah menemukannya teman-teman dua rel kereta ya kita simpan dulu lihat teman-teman di atas sana Gerbong yang terguling Wadidaw Kita telah menemukannya lagi teman-teman Sudah dua gerbong Kereta Sudah kita temukan teman-teman Sisa dua gerbong lagi Teman-teman Baiklah Ayo kita cari lagi teman-teman Baik teman-teman Kita harus mencari lagi Kereta apinya mana kira-kira ya? Naik kereta api tut tut tut. Siapa enggak turun? gimana kira-kira teman-teman ya? Lihat, sepertinya kita sudah terlewat, teman-teman. Lihat. Kita menemukan gerbong yang ketiga, teman-teman. Lihat, gerbong ketiga berwarna merah. Main Mac dan dua lokomotif rel kereta teman-teman wah baiklah kita sudah menemukan kereta api tut tut siap siapa enggak turun ayo kita teman-teman kita harus mencari satu lagi teman-teman agar kereta ini bisa dihidupkan baiklah ayo kira di mana ya? Wah. naik kereta api nah di sana teman-teman. rel kereta api ini dia palaknya teman-teman. kereta api warna hitam. akhirnya kamu temu lagi Baiklah Kita telah menemukan Kereta api yang terakhir teman-teman Berwarna hitam Kita lihat dulu teman-teman Kita jajal Siapa enggak turun Ternyata masih bisa teman-teman Masih bisa bergerak Baiklah Ayo kita susun lagi dan kita hitung Apakah kereta api dan lokomotifnya Serta rel keretanya sudah pas teman-teman Oke okay, let's go Ayo kita susun dulu Oke teman-teman Wadidaw wadidaw wadidaw Kita sudah Mengumpulkan mainan Kita Yang hilang Teman-teman mainan kereta api dan lokomotifnya sudah ketemu jadi kita sudah bisa memainkannya sebelum itu kita harus menghitung dulu teman-teman takutnya rel keretanya dan lokomotifnya kurang teman-teman dan tidak bisa dimainkan baiklah oke satu Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Baiklah Kita hitung lagi gerbongnya teman-teman Gerbong yang berwarna hitam Tahu coklat, kira-kira kita harus taruh di mana ya? Wah, bingung kita teman-teman. Kita taruh di sini coba. Oh iya benar. Oke, kita taruh lagi. 12, 13, 14, 15. Masih kurang tiga gerbong lagi teman-teman dan dua rel kereta kita harus taruh dulu ya ini kira-kira tempat untuk lokomotif sepertinya teman-teman Baiklah kita taruh dulu lokomotif nah, ini ya taruh dulu teman-teman tidak tidak pas kita balik Oke siap satu rel kereta lagi. Oke, pas teman-teman, tinggal dua gerbong. Kita taruh lagi di sini, teman-teman. Oke, ternyata kurang satu. Baiklah, ini yang terakhir. Kita taruh di sini, teman-teman. Baiklah. Rel kereta kita sudah selesai teman-teman Kita telah mengumpulkan Rel kereta Tiga lokomotif dan satu Keretanya teman-teman yang berwarna hitam Baiklah Sekarang kita sudah bisa memainkannya teman-teman Oke Baiklah Sampai di sini dulu video Kita kali ini Jangan lupa nonton video kita selanjutnya ya kita akan bermain kereta atau yang lainnya teman-teman jangan lupa teman-teman di subscribe like comment dan share untuk menggantung mengembangkan channel YouTube ini Oke let's go sampai berjumpa di episode selanjutnya ya wadidaw dadah